Bapak-Ibu sudah mulai mempersiapkan bahan bakunya untuk diproses, Bapak-Ibu harus sesegera mungkin melakukannya. Kenapa demikian? Semakin lama bahan baku di suhu ruangan, semakin kemungkinan bakteri itu berkembang biak. Ada satu eh, ahli menyatakan bahwa di Indonesia kalau seandainya makan makanan yang memang tidak melalui proses food hygiene itu masih tahan katanya makannya karena kita tubuh kita di dalamnya juga udah ada bakteri. Jadi bakteri ketemu bakteri dia tidak terjadi permasalahan itu yang timbul. Tapi kalau orang asing ataupun orang luar negeri yang biasa hidup dengan food hygiene ya itu akan langsung diare atau Berdampak kepada penyakit di dalam tubuhnya. Jadi, Bapak Ibu, saya kembali kepada proses tersebut. Pada saat Bapak Ibu melakukan proses, bahan baku tersebut segeralah melakukan proses secepat mungkin. Saya ambil contoh sayuran Bapak Ibu. Uh, pasti sebagian adalah pengusaha catering, ya. ada juga UMKM, kalau pernah melihat beli uh, bahan baku sayuran beku, ya. sayuran beku, atau kita sebutnya adalah mixed stable, table, itu kita bisa buat sendiri, harganya bisa 60% daripada kalau kita beli jadi. Nah, kalau umpamanya mau berbisnis uh, mixed stable, table, itu sangat mudah. Ya, yang pertama adalah setelah dibersihkan, dipotong-potong, setelah dipotong ada namanya uh, metode masak adalah blanching. Blanching itu adalah merendam sayuran tersebut di uh, air mendidih. Jadi di blanching aja, ya, di blanching. Setelah di blanching dimasukkan ke air es. Setelah selesai diangkat. Masukkan packaging, langsung frozen. Kenapa hal tersebut dilakukan? Kenapa hal blanching dilakukan dan langsung melakukan pendinginan daripada bahan baku, itu di dalam metodenya disebut dengan shocking. Jadi si bahan baku itu dishock dengan temperatur di atas 60 derajat. Pada saat 60 derajat si bahan baku sayuran itu bertemperatur di atas 60 langsung dimasukkan ke air dingin di bawah 5 derajat bahkan minus itu namanya shocking. Nah pada saat si si apa uh, vegetable itu uh, dingin ya langsung masukkan ke packaging dan simpan di dalam freezer. Insyaallah itu akan akan akan lebih kuat jauh lebih kuat itu processing dari aspek uh, sayuran ya. Kalau dari aspek yang lain, uh, unggas, ataupun uh, daging, ataupun ikan, nah ini uh, banyak proses yang bisa dilakukan. Yang pertama kalau kita, saya ambil contoh aja ayam ungkep. Ya, ayam ungkep, karena bisnis ayam ungkep itu untuk frozen-nya sangat simpel dan sangat mudah. Berbanding dengan processing yang lain, seperti somai, bakso dimsum dan lain sebagainya empempe itu perlu proses yang panjang. Tapi kalau ayam ungkep, ayam panggang dan lain sebagainya itu lebih simpel. Karena ayam setelah dibersihkan itu bisa dilumurkan apa di diberikan bumbu, lalu didiamkan selama 24 jam ya, baru dilakukan ungkep mengungkep ya atau bisa langsung diungkep dengan bumbunya juga. Jadi metodenya ada macam-macam kalau ayam keungkap. Ada yang diungkap bumbu dengan air, ada juga yang diungkap ayamnya sudah dikasih marinade bumbu baru di, uh, diungkap dengan air kelapa. Ada dua metode. Itu tergantung daripada seleranya. Tapi kalau diungkap dengan air kelapa, ayamnya akan lebih empuk. Lebih cepat empuk. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai proses masak tersebut, itu pun pada saat Bapak Ibu melakukan proses masak, itu secepatnya harus kondisinya menjadi dingin dan masukkan kepada, ke dalam plastik bag. Ya, Plastik bag di sini ada macam-macam, tapi harus yang food grade. Ada yang disebut dengan PE, ya. Ada PE itu standar internasional, ya. Standar internasional plastik untuk frozen itu ada PE namanya, itu standarnya internasional dan uh, itu uh, bisa untuk dipanaskan dengan menggunakan plastik tersebut. Uh, nah, proses pembekuan di sini ada beberapa uh, tahap. Yang pertama adalah yang paling penting di dalam proses frozen food, ini adalah plastik tersebut setelah dimasukkan makanan, yang untuk nantinya dibekukan dan dijual, itu udaranya harus dikosongkan. <tuh> Maaf, hmm. Udaranya harus dikosongkan. Makanya uh, saya usulkan kepada beberapa pengusaha, untuk melakukan vacuum sealer. Ya, jadi pada saat memasukkan uh, apa namanya makanan tersebut segera divakum. Tujuannya adalah ini salah satu produk yang saya buat sendiri. Ini adalah sosis, ya. Ini adalah sosis. Ini yang telah divakum ya, telah divakum dan disimpan di freezer. Ya, ini ini adalah sosis. Jadi di sini terlihat tidak ada udara di dalamnya, di rongganya tidak ada udara. Kenapa demikian? Semakin besar atau semakin banyak udara yang beredar di dalam plastik tersebut, semakin uh, mempengaruhi daripada tekstur makanan tersendiri. Dan itu juga waktunya tidak akan bisa lama untuk bertahan. ya. Jadi setelah makanan tersebut dimasukkan ke dalam plastik, harus divakum, dengan vakum sealer. Ya, vakum sealer. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki vakum, ada cara tradisional sebetulnya. Cara tradisionalnya dengan menggunakan plastik klip, seperti ini. Ini adalah plastik klip. Ya, ini plastik klip, ya. Nah pada saat bapak ibu memasukkan makanan tersebut, klipnya ditutup, ya disi disisakan sedikit di rongga tujuh, baru masukkan ke dalam air supaya ini semuanya habis tersedot udaranya, baru ditutup. Tapi itu masih ada rongga udara di dalamnya kalau menggunakan plastik klip seperti ini. Nah di dalam teknologi uh, frozen itu ada beberapa hal yang uh, saat ini sedang tren. Ya, uh, tren yang ada saat ini itu ada beberapa uh, makanan siap saji atau ready to hit. Ya, dan sekarang sudah sangat populer di Indonesia. Bahkan saya dengar nanti belanjanya bisa pakai vending machine, seperti kalau kita beli minuman di airport, masukin koin, makanannya udah keluar, siap dikonsumsi. Nah, ini salah satu. Uh, <tuh> Ini lidah, ya. ini, ini, ini frozen. Ini, um, saya coba kasih cahaya sedikit di sini, ini uh, yang bentuknya frozen, yang cukup di-reheat dengan menggunakan microwave, 5-7 derajat, sorry, 5-7 menit untuk uh, ininya, untuk frozen, uh, uh, ini supaya siap dikonsumsi. Dan yang kedua ada lagi yang ready to eat yang sudah lengkap seluruhnya. Jadi udah ada karbohidrat, ada protein dan lain sebagainya adalah ini. Ini ada nasi di sini, ya, ada lauk dan ada sayur. Mungkin bisa bisa kelihatan nggak Bu Noni? Cukup jelas nggak? Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Oke, okay. ini yang sekarang, ini yang tadi dua itu yang sekarang sedang beredar di masyarakat. ya. Jadi, itu prosesnya cukup di-reheat aja, dipanaskan di microwave. 5-10 menit sudah bisa langsung dikonsumsi. Dan uh, metode ini uh, kedepannya akan semakin menjadi tren uh, kuliner, karena pengembangannya lebih uh, cepat. Kebutuhan pasarnya pun lebih banyak. Kalau kita pergi ke beberapa negara saat ini, khususnya di Amerika, kalau Bapak Ibu masuk ke satu supermarket atau modern market, itu begitu masuk pintu utama, sebelah kanan itu langsung ketemunya adalah glass freezer. Jadi ada showcase. Nah, isinya showcase semua makanan ready to eat. Mulai dari steak, pasta, dan lain sebagainya. Jadi tren itu sudah terjadi di dunia saat ini. mereka Sudah banyak masyarakat yang merasa bahwa beli makanan jadi, frozen, itu lebih menguntungkan berbanding dengan mereka masak sendiri. Namun demikian, untuk bisa mencapai ke hal tersebut, Para pengusaha tentunya melalui BI, terima kasih uh, Pak Teguh yang sudah memfasilitasikan ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut Pak. PPJI uh, titip pesan ke Bank Indonesia aja Pak, kita ada di 23 provinsi Pak. Jadi kalau memang uh, untuk uh, membantu rekan-rekan UKM, khususnya dalam bidang kuliner, insya Allah kita bisa uh, support Pak, uh, Pak Teguh. Demikian. Nah, itu pesan sponsor dari Pak Afri, soalnya harus disampaikan, Bu Noni, bahwa PPJI ada 23 provinsi, sekian ratus DPC, 23 DPD, dan sekian ribu anggotanya di Indonesia. ya Baik, kembali lagi kepada hal tersebut, bahwa tren bisnis makanan ke depannya, saya yakin bahwa frozen food akan menjadi leader, akan memimpin di depannya. Kenapa demikian? Karena kita bisa perbandingkan antara kalau kita memasak ya dengan kita membeli makanan yang sudah jadi. Coba perbandingkan adalah waste-nya kalau kita masak sendiri ya, sampah waste ya. sampahnya, waktunya, makanan yang enggak termakan dan lain sebagainya. Ongkos beli masakannya, eh ah, bahan bakunya, ongkos gasnya dan lain sebagainya. Coba perbandingkan Frozen food tinggal ambil, simpen di freezer, mau itu tinggal panaskan makan. Nah, yang menjadi tantangan saat ini para industri makanan, khususnya industri makanan frozen food yang ready to eat, adalah menciptakan cita rasa yang tidak berbeda dengan makanan yang tidak di-frozen. Nah, ini menjadikan tantangan. Tapi beberapa perusahaan yang sudah Berjalan saat ini sudah sudah sukses, saya sudah mencoba beberapa perusahaan uh, bisa mendapatkan uh, rasanya sama, teksturnya pun demikian. Baik, kembali lagi kepada frozen food tadi, uh, bahwa setelah kita vakum, kita simpan di dalam freezer. Nah, mengenai jangka waktu, ya jangka waktu penyimpanan, ini tidak bisa ditebak-tebak Bapak Ibu. Ini harus melalui persetujuan timnya Bu Evi. dari badan POM. Yang menentukan makanan itu berapa lama waktunya bisa dikonsumsi adalah badan POM. Yang mengetahui tentang bagaimana memeriksanya dan teknologinya. Nanti Bu Evi akan menjelaskan lebih detail lagi. <tuh> uh, Bu Noni. Halo Bu Noni. Uh, saya ada waktu berapa menit lagi ya kira-kira sebelum masuk ke Bu Evi. Halo Bu Noni, nggak kedengeran, di mute Bu. Bu Noni, halo. Di mute, di mute. Oke, Oke saya lanjut aja. Berapa Oke, menit ya. lagi? Kira-kira. Silakan masih masih lima menit lagi masih bisa. Oke, okay, okay. 5 menitan persing... lagi, habis itu kita tanya-jawab sebentar. Oke, okay, saya persingkat aja ya. ya. Setelah dilakukan packaging, Berarti menggunakan vakum sealer, ya. ya. nah, vakum sealer tersebut, ya, vakum sealer tersebut uh, harus disimpan di dalam freezer, yang paling ideal, temperatur yang stabilnya adalah di minus 18. belas. Kalau Bapak-Ibu bisa di minus 18 sampai dengan 20, itu ketahanan makanannya akan lebih lama. Berapa lamanya nanti tanya sama Ibu Evi, bagaimana proses perizinannya. Jadi kita nggak bisa declare, kita nggak bisa menyampaikan bahwa uh, makanan saya frozen bisa kuat satu tahun. Nggak bisa. Yang bisa menentukan itu adalah badan POM, yang mengetahui lebih detail mengenai prosedur itu sendiri. Ya, Nah, setelah disimpan di dalam freezer, ya, pada saat bapak ibu mau melakukan delivery, sebaiknya deliverynya, packagingnya menggunakan styrofoam. Kalau mau yang simple, yang murah, ya. Kalau pakai kendaraan yang pendingin kan agak mahal ya kendaraannya. Ini bisa pakai styrofoam dengan uh, ice gel dikelilingi. Ada juga yang kertas dikasih air, terus dia bergelembung bisa disimpan di situ sehingga dia bisa bertahan di suhu tertentu. Nah, yang saya maksud di sini suhu tertentu tidak menyentuh 5 derajat ke atas, 5, 6, 7 dan seterusnya. Supaya bakterinya tidak berkembang biak. Nah, kalau bakteri berkembang biak itu yang mengakibatkan makanan tersebut jadi rusak. Ya. Nah, sebelum saya tutup Uh, penyampaian ini karena ini bersifat basic, saya akan memberikan suatu uh, apa namanya uh, <tuh> penjelasan sedikit. Bahwasannya kalau bapak ibu nantinya setelah menjadi UKM ingin lebih besar lagi usahanya, lakukan uh, pembekuan dengan menggunakan blast freezer namanya. Blast freezer itu sama halnya dengan pada saat kita melakukan towing. Ya. Panaskan, Kalau ini blast freezer dia langsung didinginkan, diblas. Itu juga namanya shock, shocking. Jadi si bahan baku itu dipaksa untuk dingin. Kenapa dipaksa untuk dingin? Untuk memperkecil bakteri yang ada di dalam itu berkembang biak. Jadi jangan salah, bakterinya ada di dalam situ. Nggak ada makanan yang gak berbakteri, Ada. Walaupun kecil dia ada, tapi tidak berkembang biak di suhu-suhu tertentu. Setelah dilakukan dengan blast freezer, baru disimpan di walking freezer. Nah, teknologi-teknologi frozen food seperti ini, menurut saya, pendapat saya, kedepannya akan terus berkembang, dan akan maju, dan akan dibutuhkan oleh pasar. Mungkin sekilas dari saya seperti itu, Bu Noni, mungkin kalau ada tanya-jawab silakan. Halo, Bu Noni. Bu Noni, halo. Oke, okay. terima kasih Pak Yuda. Yeah. Oke, okay, Sef. Terima kasih Sef paparannya. Bapak-Ibu, serta Zoom meeting sore hari ini, tadi Sef Sabir sudah membuka sedikit ya, awal-awal, cerita tentang bagaimana frozen food ini memang sudah harus kita semua tahu tentu ada tata laksana atau standard operation procedure yang ada kaitannya juga dengan HACCP ini tadi ya chef ya. Nah, eh, ada beberapa pertanyaan ini. Saya mau bacain dulu chef izin. Saya juga mohon izin kepada Bu Ibu Evi. Ya. Izin sebentar ya, Bu ya. Kita akan mintakan tiga, tiga pertanyaan dulu supaya langsung dijawab sama Chef Sabir. Salah satunya adalah Uh, Assalamualaikum, Chef Sabir dari Bapak Puzi Koto. Chef mau nanya, saya ada usaha minuman fresh seperti minuman fresh mangga dan buah-buahan lain yang dibotolkan. Bagaimana tipsnya Chef supaya minuman freshnya bisa bertahan lama dan supaya minumannya tidak bergas berlebih? Ini juga ada kaitannya bisa atau tidak minuman dalam botolan ini difrozenkan Silakan Chef itu dulu dijawab. Cek, cek, save, sabir, sebentar ya. Di, di unmute sebentar, eh, di mute sebentar. Ayo, oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Terima kasih. Baik, kalau untuk minuman uh, khusus apalagi minuman uh, sifatnya adalah minuman buah-buahan itu memang uh, tidak mudah mengelolanya beda dengan makanan ya itu proses daripada hyginya HACCP-nya itu uh, grade-nya lebih tinggi dan peralatan yang digunakan pun tidak bisa sembarangan kenapa? Karena jus, minuman jus, atau ready to drink, itu direct sesuatu yang langsung dikonsumsi, tanpa diproses. Kalau diproses, diproses kembali, di-chill, ataupun di-frozen, ataupun di-reheat, di temperatur tertentu, mungkin bakterinya akan mati atau tidak berkembang biak. Tapi kalau untuk minuman, ini prosesnya agak panjang. Ya, dan peralatannya pun tidak bisa menggunakan peralatan standar yang biasa. Dia harus memang melalui uh, suatu uh, proses yang disebut dengan sterilisasi. Semuanya peralatannya harus steril. Dan cara vakumnya pun berbeda. Ada mesin vakumnya tersendiri yang bisa dibeli di, di distributor atau hal yang lain. Jadi... Uh, kenapa minuman itu uh, kada luarsanya nggak pernah lama, seperti jus dan lain sebagainya. Yeah. Dan kalau kita beli minuman di supermarket yang dingin, pasti dia minta supaya segera dimasukkan ke kulkas ataupun kulkas. Uh, chiller. Karena memang dia tidak boleh lama di luar. Karena kalau lama, itu berkembang biak bakteri yang ada di dalamnya. Jadi untuk minuman, uh, harus hati-hati. Mengelolanya dan menyimpannya pun demikian, gak bisa menyimpan di temperatur yang uh, uh, apa namanya yang ada di danger zone. Dia di chiller pun harus di 5 derajat paling tidak chillnya. Gak bisa di atas itu karena kalau semakin lama dia akan rusak. Apalagi minuman yang tercampur, contohnya ada peach tea, uh, lychee tea, ada lemon tea. Nah itu itu akan akan cepat uh, rusak kalau dia tidak di suhu tertentu. Seperti itu mungkin, Bu Noni. Oke, terima kasih. Lanjut ya, kita lanjut dulu. Ini lagi, Chef. Uh, ada dari Pasafri, beliau ada menjual berbagai lauk pauk. Ini mohon uh, ada rentetan bagaimana supaya contohnya, satu menu khas riau, daging masak putih. Bisa nggak di frozen food-kan? Mungkin Uh, ada kaitannya dengan apa yang produk-produk Umara Food itu, Chef? Oke. Okay. Ya. Uh, kalau makanan jadi dan siap saji, ya, yang tinggal diriheat ataupun di apa namanya dipanaskan, itu yang jelas kunci utamanya yang saya bilang tadi, produk food itu jangan sampai menyentuh danger zone tadi, 5 sampai enam derajat tadi, Bu. Jenis makanan apapun kalau ibu mau bekukan itu akan tahan akan tahan ya akan tahan. Tapi yang jelas harus di suhu 5 derajat ke bawah kalau frozen-nya. Yang paling bagus adalah di minus 18. Bentuk apapun ya. Karena kebetulan ada satu produk yang saya juga sudah uji coba waktu kemarin bahwa dia menggunakan bahan baku santan dan lain sebagainya. Dan dia tahan sampai dengan 6 bulan. ya. Jadi kalau makanan khas riau tersebut tadi, yang jelas pada saat proses masak selesai, kalau Ibu mau secara tradisional ya, pada saat masak proses selesai, cepat dinginkan. Masukkan di ruangan tertentu atau di chilling room, ya, supaya dingin, langsung masukkan packing dan masukkan freezer. Lebih aman lagi kalau bisa pakai blast freezer. Itu sangat aman karena dia di shocking. Dari kondisi di atas 60 derajat, dia di shocking menjadi minus derajat Celsius. Hmm. Jadi pokoknya hindari 5 sampai 60 derajat. Kalau ini kalau makanan tersebut ada di suhu tersebut, itu akan merusak. Ya, akan berkembang biak dan akan membusuk makanan tersebut. Jadi untuk makanan-makanan siap apa namanya siap santap, siap tinggal santap. dipanaskan saja, itu harus sesegera mungkin diproses. Itu ya. apa aja tuh kebutuhan alat-alatnya, chef? Yang jelas nomor satu dia harus punya vakum, ya vakumnya vakum. kalau bisa yang industri vakum, jangan yang vakum sealer yang yang home home user, yang. ya yang yang kecil itu ya, karena itu prosesnya agak lama. Jadi yang vakum yang yang injection vakum namanya. Ya, kalau Kayak contohnya ini, ini menggunakan injection vakum. Ya. Ini menggunakan injection vakum ya. Kenapa harus menggunakan injection vakum? Supaya tidak ada rongga udara di dalamnya. Jadi dia rapet betul-betul. Nah kalau dia udah rapet, nggak akan bisa berkembang biak. Rapet dan beku. Karena yang paling susah itu adalah dia kan ada ice crystalnya, tuh mm -hmm. ada es batu yang menempel di antara plastik. Nah, itu kalau memuai, itu yang lebih bahaya. Jadi, itu nggak boleh terjadi. Jadi, si makanan ini harus nempel dengan si plastiknya, sehingga tidak ada uh, apa namanya uh, pendinginan dengan ice crystal di antara bahan baku tersebut dan plastik. I see. Oke, baik, Chef. Ini ada sambung menyambung pertanyaannya, ya. tapi mm -hmm. mungkin ada korelasi juga nanti dengan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Ya. Saya kasih waktu Chef istirahat dulu. Jangan Siap. minum dulu ya, Chef. Siap. Ya, kita. Oke. Okay. Uh, makan boleh tapi ya makan ya. Jangan. <laughs> Oh, Jangan, boleh. Chef, di shock. <laughs> chef, sabit, kita istirahatkan dulu ya. untuk moderator. Oke, okay, silakan. Kami undang, Saya kembalikan kami kepada moderator, terima kasih. Ya, kami jemput e, ibu kita yang sudah juga dari tadi ada bersama-sama kita, Ibu Dr. Anda Hajah, Evi Mardini. Silakan, Bu, dari BP POM. Kami juga ingin e, mendengar paparan ibu, karena frozen food ini kaitannya sangat banyak. Dengan BPOM, ya Bu, mungkin ada pencerahan supaya juga ada sosialisasi teman-teman kami yang memang mungkin mereka sudah melakukannya. Tapi ternyata belum sesuai standar-standar yang ada sesuai aturan. Nah, kami beri waktu Ibu Evi, silahkan untuk berbagi informasi tentang BPOM terkait dengan kegiatan frozen food ini terima kasih ya baik terima kasih Ibu Noni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah ya, eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bank Indonesia yang telah memfasilitasi acara pembelajaran ini ini emang sangat bagus ya ya Ibu ya karena memang sekarang hmm. ini pada saat masa pandemi Covid ini memang frozen frozen food itu menjadi memang andalan. Ya termasuk kita mungkin ibu-ibu beke, yang bekerja atau apa ini tetap nih. Biasanya tuh frozen food itu kita kejar langsung ya kan Ibu ya? Hmm, iya Bu. Aa, Buat sahur apalagi ini. ya Bu ya. Aa, benar Bu. Apalagi kayak gini tadi saya, dari pagi saya ini webinar terus Bu sampai sore jam 4 kebarlah. <laughs> iya. Baik. Iya, baik Ibu. Uh, kebetulan kemarin saya waktu malam di ini saya di apa minta tentang tata cara pendaftaran jadi bukan tentang CPP nya ya Bu ya tapi mungkin nggak apa-apa sekilas saya akan ininya tadi sudah disampaikan dengan Pak Sabir juga cara apa cara produksi pangan olahan yang baik tadi sudah Pak, Sa Pak Sabir secara garis besar tadi cukup Jelas ya kok menurut saya cukup terang yang dibilangkan uh. Pak Sabir ini Kita sekarang ini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana karena frozen food ini bagaimanapun kalau mau didistribusikan. Dia wajib daftar, Ibu. Wajib daftar, nggak bisa. Karena kalau frozen food, tadi seperti tangan Pak Sabir, itu kalau salah-salah itu, dia pakai rantai dingin ya, penyimpanannya harus di suhu minus 18 sampai 20. Mulai dari pengamasan harus segera dikemas, supaya jangan ada udara masuk tadi itu. Itu memang betul-betul harus memerlukan pengawasan. Makanya itu izin izin edar, kalau mau dia mau diedarkan, dia harus wajib MD. Jadi wajib daftarkan badan kom. Ya. Nah jadi saya mungkin itu yang akan saya jelaskan karena rata-rata kalau mau yang ini kan harusnya didaftarkan dulu Insya Allah ini hmm. tidak lama Bapak Ibu ya karena mungkin lamanya hanya di pengujiannya saja tapi kami tetap kami sampai sekarang menapa men, tetap meladeni Bu uh, untuk pengujian tetap kami teman-teman saya yang pengujian tetap akan datang kalau ada uh, sampel yang masuk untuk diuji spesial untuk sampel UMKM loh Bu tanpa rutin kami masih mengapa meng, meng, tidak mengerjakan, tapi kalau yang sampel UMKM, kita akan usahakan mengerjakannya. E, seperti iya. contoh ini, sekarang ini kita ini lagi ini Bu, lagi melakukan pembinaan kepada Pan ya, Teknong Soya. Kalau saya nggak tahu hari ini, sore ini jam 2. teman-teman saya lagi pembinaan online juga. Karena kami memang tidak mau menghambat, apapun ininya, kita akan tetap lakukan pembinaan. Well. Mulai dari ini ya terpaksa harus bu, karena tuntutan iya. para ini, mereka juga harus ini, bahkan ada kita melakukan pemeriksaan sarana itu secara online Cuma kita minta emang ya, Pak Usa betul, betul lah menunjukkan tempat-tempat titik kritis yang kita minta betul-betul tunjukkannya seperti itu uh -huh. Ya baik mungkin kita akan lanjutkan aja ya Ibu ya uh, Mohon izin mungkin saya akan sampaikan slide tentang registrasi bagaimana cara mengregistrasi para ya, olahan Siap. Oh ya Bu mungkin uh, ini Oh, saya mau ngapain slide, tapi kok harus dijinakkan. Sudah, sudah boleh, Bu? Boleh oh, share screen, boleh. Silakan. Share screen. Share screen. Ya. Ya, nggak bisa sih host disable participant screen sharing. Belum bisa keluar, dia Coba. Ya, Belum juga, Pak. kan sudah bisa, Bu? Ya belum, Pak. Masih Sekarang. Masih host disable participant screen sharing. Oke, okay. masih belum keluar apa-apa. Sekarang, -apa. coba, Bu. Belum juga, Pak. Hmm. apa, dibacakan dulu aja, Bu Evi? Iya, sebentar, Bu ya. Sambil Bapak-Ibu, silakan ya pertanyaan-pertanyaan di media chat. Nanti saya akan bacakan sesuai dengan waktu kita. Sudah, Bu. Oke. Okay. ya sudah bu ya sudah, lihat sudah muncul sudah sudah lihat ya, ya silakan uh, pak yuda pak ibu evinya di di mute pak yuda. oh sebentar ya Oh iya, baik, Udah, uh, bap <tuk> ya Bapak-Ibu peserta, uh, kita akan mulai bagaimana cara, tata cara pendapatan pangan olahan. Nah, kita mungkin apa itu, mungkin kita pendaulah nanti pertama, kemudian izin edar pangan olahan, oh, dan kita tuh perbedaan izin edar badan POM dengan SPPIRT, nah kemudian bagaimana keuntungannya dan cara memperoleh izin edar, dan apa dukungan bagi UMKM. Karena ini badan POMS cukup banyak nih dukungan udah bagi UMKM-nya. Iya, Bu. Nah, bisa nih. Ris? kok nggak oh, bisa. Oh, bisa? Bentar, Bu. Iya kok nggak bisa jalan. ya? Yeah. Iya. E, mungkin kita akan bicara tentang pangan segar ibu, ya ibu bapak ya pangan segar itu sebenarnya pangan yang belum mengol, mengalami pengolahan apapun jadi dapat dikonsumsi langsung Karena selama ini kan kadang-kadang masyarakat ini suka salah tanggap nih semua uh -huh. pangan pokoknya badan pom gitu ya Nah kalau pangan uh, iya, segar ini nah, semua pangan ini kalau ada masalah apa-apa nih badan pom nih badan pom dimana? mulai dari beras ada buah ada apa Berarti ada berbedanya Bapak Ibu ya ini pangan segar ada pangan siap saji ada pangan olahan Nah kalau pangan segar itu contohnya dia belum yang langsung dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pangan Contohnya seperti kurma biji lada daging sapi filet ikan tuna dan lain-lain itu belum diolah sama sekali itu berarti pangan segar Nah kemudian ada pangan olahan siap saji nah itu adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap langsung untuk disajikan Misalnya itu pangan yang disajikan di hotel, ya jasa boga, restoran, itu semua, atau gere-gere makanan, atau usaha jenis Ini kalau pengawasannya ada di Pemdas tempat, Bapak-Ibu, Dinas Kesehatan, ya. Jadi tidak, tidak, Wesi. tidak juga. Maaf, Bu, Siap, bu, bentar itu, karena ada yang di kuning itu, tengah enable editing itu, Ibu pencet dulu aja biar dia bisa digerakkan. Kan ada protective shield. Ana perlu editing lah di tengah itu. Oh. Bentar, Pak. Bentar. Udah, ya, Bu. Udah jalan, Bu. Ya, oke, okay, Pak. <coughs> Apa? Ya, Bapak-Ibu, kelihatan kan Bapak-Ibu ya? Kelihatan, kelihatan, Bu Evi. Oh, iya, oke. Okay. Nah, kemudian kita masuk pangan olahan nih ya, Bapak-Ibu. Nah, kalau pangan olahan ini nilai yang dia, makan atau minuman hasil proses, yang dengan cara atau metode tertentu dengan atau tambahan dengan atau tanpa bahan tambahan pangan diperdagangkan dalam kemasan eceran. Nah, ini misalnya contohnya tadi air mineral atau abon ikan, abon daging, nugget ikan, biskuit dan lain sebagainya. Ya, Bapak mm -hmm. Ibu ya, kemudian ada yang termasuk dengan bahan tambahan pangan, ini bahan ditambahkan kepada pangan, ini untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Tapi dia bukan bukan, bukan merupakan bahan baku. Ini contohnya ada pewarna, ada penguat rasa, atau pengawet Nah baik Bapak Ibu ini sekarang ini ada sudah ada pembagian kewenangan untuk pengawasan premarket pangan segar dan pangan olahan Nah kalau pangan segar asal tumbuhan itu biasanya instansi penanggung masa berlakunya itu lima tahun itu baik untuk dalam negeri atau luar negeri itu yang penanggung jawabnya dinas daerah provinsi biasanya kompeten keamanan pangan daerah yang dinas ketahanan pangan biasanya bapak ibu ya DKP, kemudian ya, Bu? ada pang aa ah, ah, ya dkp sekarang ya ya pangan segera uh -huh. asal hewan itu biasanya di peternakan kemudian perikanan tentunya di perika kementerian perikanan kelautan uh -huh. nah kalau pangan olahan siap saji itu dia akan keluar sertifikat laik sehat itu biasanya untuk Restoran, jasa boga, catering itu kalau ngurus sertifikat laik sehat itu cukup ke dinas kesehatan di tempat di mana berada. Misalnya kalau di Pekanbaru ya di Pekanbaru. Iya. Yeah. Nah, kalau di Pekanbaru di Pekanbaru ya Bu, tapi kalau di Kampar ini ya di Kapan, contohnya. Nah itu biasanya masa berlaku tiga tahun. Nah kemudian juga sama untuk uh, sertifikat laik sehat untuk yang beras di ini di wilayah pelabuhan itu ada kantor kesehatan pelabuhan bisa mengeluarkan nah kemudian untuk pangan olahan ada yang yang untuk industri rumah tangga pangan nah itu dinas kesehatan kota kabupaten kota yang mengeluarkan itu cukup masa berlakunya lima tahun umumnya produk yang sertif, apa yang PIRT ini yang low risk, ya Bapak Ibu ya jadi nggak bisa jadi kalau frozen itu sudah termasuk yang high risk karena dia memakai rantai dingin ya Nah itu izin edarnya dari badan pom ya izin edar akan berkeluar selama lima tahun berlaku selama lima tahun nah. Ke jadi setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperagangkan dalam ke kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar ya, Bapak Ibu ya. itu yang harus ini dasar hukumnya adalah ini Undang-Undang 18 tentang Pangan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan Nah Bapak Ibu ini ada perbedaan nanti ini nah kalau di sama-sama berlaku lima tahun perbedaan dari izin edar Badan POM yang sebelah Ya sebelah kiri saya nih yang biru yang ada birunya itu dari Badan POM. Nah, ini kalau dari Dinas Kesehatan nomornya PIRT. Nampak ya Bapak Ibu ya? Slide minta slide-nya minta dinaikin ini. Kenapa Ibu? Nampak Bu? Slide-nya slide belum, belum bergerak. Slide-nya nampak, tapi uh -huh. udah uh, udah berbeda ini bukan, Bu. Siap, ya, perbedaan Bu, misalnya, PIRT. Bu. Iya makanya slide-nya uh, dijalankan bu. Sudah sudah jalannya pak. Di... Oh ini belum. Udah jalan. Enable, udah enable enable editing udah bu diklik aja ini. Sudah pak, sudah. Ini sudah keluar saya perbedaan sppi rt. Kita balik baru, kita baru di pendahuluan di slide ketiga, baru di slide oh. ketiga ini kita lihat. Waduh, mana ya? Bentar, bu baru ke tiga saya udah sampai. Iya, makanya baca Makanya bingung ya? Kok berhenti sampai laman 3 itu? Iya. <laughs> iya, kok sisi berhenti? mana ya? lagi ini. Wow. Bentar, hmm. Tadi sudah jalan sih, Bu, sampai alamat 3 terus berhenti, ya, Bu. udah nampak, Bu? Ya bisa kelihatan, Ibu. Masih yang halaman 3. Ya, masih halaman 3. Waduh, halaman 3. Nah, itu udah. Sip. Sudah. Nah, itu sudah, sudah. sudah jalan, Bu. Sudah oh, lima ya. sudah jalan. Terus Sebar, Bu. Nanti eh uh, file boleh ya, Bu? Kita dikasih ke kita untuk kita sebarkan ke anggota. Boleh, boleh, Bu. Nanti akan saya kirim melalui WA saja ya, Bu ya. Iya, makasih, Bu. Penting ini ya diketahui untuk memulai jadi pebisnis di bidang frozen food. Nih, harus tahu nih. Udah udah kelihatan dah. Udah. Sudah. Oh iya, udah langsung kelihatan ya, Pak ya? Sudah. Sudah sampai izin edar ya, Bapak Ibu ya? Oke, kelihatan ya. Ya, nah, sampai perbedaan okay. izin edar sudah ya Pak ya. oke. Okay. Nah. nah ini ya. Nah jadi perbedaannya Bapak Ibu. Kalau untuk uh, di DINKE, untuk yang SPPIRT itu tempat usahanya di tempat tinggal. Nah itu bedanya. Nah, kalau yang untuk MD, izin edar MD, lokasi produksi harus tersendiri. Terpisah dengan rumah tangga. Artinya tidak, tidak di dapur rumah tangga ini memang... Cukup apa untuk UMKM tapi kami punya eh kami sih tidak saklek-saklek banget walaupun nanti Selain ada lama-lama perlahan-lahan kalau sudah meningkat tolong dirubah seperti itu ya Jadi kita boleh mungkin dalam satu rumah tapi tolong dipisahkan dapurnya jadi jangan dapur untuk rumah tangga sekaligus dapur produksi hmm. itu yang nggak bisa Nah itu kalau untuk MD kalau, kalau IPRT boleh nah kalau PRT pangan olahannya diproduksi secara manual hingga semi-otomatis ya Kemudian nah, jenis pangannya itu mengacu pada perbepom nomor 22 tahun 2018 Nah kalau tadi MD atau ML itu pangan olahnya diproduksi secara manual semi-otomatis atau, atau otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT pasteurisasi retort atau Nah kalau jenis pangannya semuanya boleh jadi boleh mau loris, mau keripik-keripik, mau MD juga, monggo silakan ya. Tapi PIRT juga boleh kalau kripik keripik kalau nggak mau ini. <tik> Entar Bu Ya, sebentar, Pak. Oh ya, oke, dah tadi agak lanjut. Ya, nah, peraturan Badan pop Nomor 22 Tahun 2018 tentang PIRT ini, Bapak Ibu. Jadi, hanya 15 produk ini saja yang boleh PIRT. Ya, hasil olahan daging kering ini, misalnya dendeng, gitu ya, Bapak Ibu. Ya, ini yang boleh PIRT di luar itu tidak boleh, makanya harus MD. Nah, makanya jadi semua pangan frozen itu harus MD termasuk juga tadi minuman minuman sari buah tadi-tadi pertanyaan Pak siapa itu juga kalau diedarkan harus MD Nah kalau izin ada MD Bapak-Ibu nih ada 15 digit angka ya Bapak-Ibu ya eh 12 digit angka maaf PIRT yang 15 nah ini setiap digit-digit ini ada kode masing-masing makanya kita pengawas kita tahu nih misalnya dia ternyata waktu mendaftarkannya kemasannya plastik atau karton atau apa, ternyata dia dirubah. Nah, tapi nomor izinnya jadi pakai juga nomor itu. Kita tahu ini berarti sawah dia. Atau ada pemalsuan seperti itu ya. Nah, kemudian ini beberapa pangan olahan yang wajib daftar di Badan Pom. Nah, pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran, kemudian kalau pangan fortifikasi itu jelas ya Bapak-Ibu ya. Pangan fortifikasi harus wajib MD, itu ada eh, eh, seperti tepung, kemudian minyak goreng, minyak goreng. fortifikasi. Iya, yang fortifikasi. Kemudian ada pangan wajib SNI, ini juga harus MD, ini seperti AMDK, air dalam kemasan, garam konsumsi berjodium gula kristal putih kakao bubuk kopi instan dalam malek ini kemudian kalau minyak goreng sawit per satu Juli nanti itu udah wajib SNI kemudian kalau pangan program pemerintah juga harus pangan ditujukan untuk uji pasar bahan tambahan pangan juga wajib itu wajib, wajib MD nah ada beberapa pak, ada pangan olah jadi pangan tidak semua pangan olahan itu wajib daftar Bapak Ibu tangan olahan yang tidak wajib daftar BMD atau SP, SPIR itu Yang satu yang bisa simpannya kurang dari tujuh hari Jadi kalau kurang dari tujuh hari nggak perlu Misalnya ibu penjual bakso, dia buat bakso untuk dijual langsung Siap saji, karena langsung habis itu enggak Tapi kalau dia baksonya di frozenkannya itu wajib daftar karena kok udah di frozen kan pasti lebih dari tujuh hari, nah ya. Nah kebutuhan pangan yang digunakan lebih lanjut sebagian bahan baku pangan dan tidak langsung dijual kepada konsumen air tidak wajib daftar. itu misalnya tepung-tepung yang kemasan besar, dia kan jualnya ke industri itu tidak wajib daftar. Kemudian yang diimpor dalam jumlah terbatas, misalnya untuk permohonan pendaftaran penelitian atau konsumsi sendiri itu juga tidak wajib daftar Nah tadi udah jelas bapak ibu ya mana-mana pangan wajib daftar atau yang tidak intinya kalau di bawah tujuh hari dia tidak wajib daftar ya, Jadi cuman memang terkadang mungkin Bapak ibu MKM merasa misalnya dia jual produk siap saji masuk ke distributor misalnya supermarket suka minta izin edar gitu ya ini mana izin edarnya atau apa, walaupun sebenarnya itu tidak izin edar, kadang, -kadang itu bikin, ke PIRT. Boleh sih, masalah. Kalau DINCAS-nya nih silakan. Nah, ada beberapa keuntungan kalau Bapak-Ibu memiliki izin edar di Badan POM. Jelas produk yang berlaku beredar akan, produk yang beredar itu legal ya Bapak-Ibu ya, sesuai ketentuan berlaku. Kemudian akan meningkatkan daya saing, terus memperluas masaran produk. Kemudian produk jelas memenuhi persyaratan keanmu mutu dan panganan gizi meningkatkan kepercayaan masyarakat tentunya nilai tambah bagi produk Nah untuk memperoleh izin edar ya Bapak Ibu ya sebenarnya gampang kita sekarang langsung uh, ke aplikasi ya Bapak Ibu ya Langsung irek pom .id, dan itu Bapak Ibu tolong jangan pakai calo karena kami lihat kami ada beberapa juga mereka sudah ber, karena tidak berani ke badan pom tidak berani ke balai pom kalau di Pekanbaru ya Balai besar pom pakai calo bolak-balik pakai calo airnya nggak bisa juga ternyata setelah dia urus sendiri Enggak nggak serumit itu gitu ya jadi tolong karena ada berapa yang pakai calo tuh airnya dirugikan dengan calo Pasutnya disimpan calo dia tidak bisa meneruskannya Iya Bapak Ibu ya nah ini jadi kita akan pertama adalah registrasi akun akun perusahaan itu bapak ibu harus input data dan upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan user ID dan password bapak ibu jadi nanti bapak ibu upload misalnya mulai dari NPWP NPWP kalau untuk UMKM boleh NPWP pribadi bapak ibu ya untuk UMKM ya bapak ibu ya boleh NPWP pribadi ya. kemudian ada namanya IUI, IUI kalau untuk yang besar tapi kalau untuk Bapak itu cukup uh, UMKM boleh dari IUMK atau SKDU juga boleh atau sekarang gampang melalui OSS kan juga gampang sekarang Bapak Ibu kalau tidak bisa bisa ke kami minta ininya kita akan pandu untuk uh, mendaftar ke OSS nya Ya yeah. Oke, okay, mungkin uh, kalau registrasi pangkalan itu ada, bar, ada registrasi baru, registrasi ulang, dan registrasi perubahan data. Nah, kalau ini, okay. ya, tadi bapak ini mungkin agak ini ya. Nampak enggak bapak ibu ya kelihatan? Bapak ibu kelihatankah ini? Tidak ya? Kelihatan kok bu, tapi memang kecil-kecil. Ya nanti ini bisa, bisa di Kalau proses ya. ya. Alus pro, uh, alur proses. Nah, pertama tadi kita pendaftaran. Kalau kita uh, pertama tadi kita misalnya kita tadi daftar akun ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita dapat nomor apa namanya user ID dan password. Nah, tadi ini setelah kita dapat user ID dan password, kita akan langsung ke registrasi produk pangan olahan. Ya, nah ini kita masuk kalau pendaftaran baru. Nah, itu itu ada macam-macam Bapak Ibu, ada misalnya pangan, resiko tinggi atau risiko atau resi atau yang resiko sedang. Nah, kemudian akan setelah nanti akan ada di namanya di evaluasi oleh evaluator. Nah, setelah itu akan akan keluar surat perintah bayar. Bapak Ibu ya. Surat perintah bayar Nah, baru jika ada tambahan data yang diperlukan, ini biasanya kalau high risk memang cukup panjang, waktu pemeriksaannya itu sampai 30 hari kerja. Tapi kalau dia low risk, biasanya hanya lima hari kerja. Setelah akun Bapak-Ibu di ACC dengan evaluator, kemudian Bapak-Ibu mengupload data, biasanya dalam lima hari kerja sudah keluar perintah SPB dan nomor MD Bapak-Ibu sudah akan keluar nih. Notifikasi kalau dia loris, ya. Yeah. Oke, okay, baik. Yeah. Bu Evi, ya. Nanti saya kalau ini banyak nih. Iya. Yeah. Iya yeah, Mungkin sampai lalu saja, Bapak Ibu ya. Ya nanti. Yang yang pasti nanti ini mohon di share. Yeah. Kita akan uh, bahkan setelah Zoom meeting yang ini, teman-teman yang ingin detail pertanyaan. Uh, menjurus ke BPPO mungkin bisa dibantu ya bu ya, ya silakan ya makanya ini mungkin saya nggak uh -huh. bisa nerangka secara langsung nanti mungkin lebih enak kita yeah. karena karena ini sendiri. harus spesial nih harus betul. spesial dan memang harus karena sudah sudah peraturannya memang udah baku dan harus gitu yeah. ya bu, uh -huh. kalau uh -huh. mau berbisnis betul hmm. ya yeah. Bu uh, terima yeah. kasih karena waktunya juga sudah tak banyak lagi saya ingin memanfaatkan untuk uh, uh, mempersilakan ibu menjawab beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Ya, boleh. Silakan, Bu. Ya, ini, ini tak, Bu, ada yang beberapa yang spesifik ya. nih. Materinya ya. Udah, ya. Bu, ya. ya, materinya udah Bu. Ya, materinya udah Pak. Nanti minta tanya ke di saja. Iya, iya, ah, okay. ya. Bu Evi uh, dari Ibu Dewi. Beliau usahanya uh, jual bolu lapis nenas nih, Bu. Jadi bolu, kemudian ada lapis nenas, selain nenas. Nah, ya. pertanyaannya kalau mau jual selainnya terpisah apakah harus izin terpisah atau bisa pakai PIRT untuk bolu lapis menasnya bu mohon dijawab bu. Ini, uh, ini juga di ya silakan Bu iya saya lanjut ya langsung aja ya Bu ya kalau ya, ibu silakan, sudah bu, ya. ibu sudah punya izin bolu-bolu bolu, lapis menasnya sudah ada izin PIRT sudah sudah berarti ya mungkin ya Nah kalau halo, oh, terus putus ibu Evi, nanasnya olahnya kue. halo ibu, ibu Evi, iya halo bu, iya izin bu minta tolong diulang, oh iya tadi uh, putus, kue ya. Kue basah ya Bu. Eh tadi apa? Bolu lapis nanas. Bolu. Bolu lapis ya, berarti nenasnya sudah bolu ada. Bolu lapis nanasnya okay. sudah ada izin PIRT. Ya. Mm. Beliau mau menjual nanas selain nanasnya sendiri. Iya. Yeah. Izinnya sendiri lagi Bu. Mm, oke. Okay. Okay. Ya, tidak boleh izin bolu lapis nanas itu untuk izin selain nanasnya sendiri itu kan sudah beda. Sudah beda iya, jenis bener. pangannya, kategori pangannya mm. sudah berbeda. Iya mohon monitor ya Ibu Dewi kita bisa lanjut Bu Evi izin saya bacain pertanyaan selanjutnya Iya silahkan Bu Evi kalau produk frozen untuk stok aja Apakah harus ada izin BP POM juga Bu penjualannya uh, tetap? Stok maksudnya stok di rumah untuk pribadi? Nih, kalau pro kalau produk frozen untuk stok saja, apakah harus izin BPOM juga, Bu Evi? Penjualannya tetap risoles yang digoreng. Oh, kalau untuk stok pribadi tidak perlu, Bu. Jadi kalau penjualannya tidak bentuknya perlu. risoles dan goreng, berarti kan siap saji dia, tidak perlu. Uh -uh. Uh, jadi untuk di rumah saja, nanti kalau orang minta uh, penjualannya bentuknya risoles goreng kan, Bu ya? Ya, uh -uh. tidak tidak wajib, Bu. Okay. Tapi tidak, Bu. Tidak. tidak, ya. Gimana, Bu? Ya tidak terputus-putus jadi lag. <laughs> Benar, Bu. Saya juga putus-putus dengan suara Ibu. Iya. Ya. Intinya tidak produk frozen food itu yang diedarkan. Ya, tidak dijual ya, Bu ya? Bukan itu yang dijual ya, Bu ya? Bukan, uh -huh. ya. Baik, Bu Effie, Ini kan rata-rata uh, member uh, dari PPJI ya, Bu ya, perkumpulan yeah. uh, penyelenggara jasa boga. Memang di Riau ini belum ada kerjasama langsung dengan DPPOM. Tapi Insya Allah pasca COVID nanti kita kita akan rajin soalnya datang ke Ibu uh, untuk memfasilitasi UKM-UKM yang memang membutuhkan izin mengizin. Seperti sekarang ini, ini kan langsung uh, diketemukan dengan ibu ya uh, lewat zoom meeting yang ditaja oleh Bank Indonesia. Sepertinya hal yang paling penting itu salah satunya ya perizinan. Walaupun kita emang uh, bisa bikin uh, produk yang enak, produk yang layak, tapi kalau izinnya nggak ada, ini belum bisa maksimal kita untuk menjadi wirausahanya, ya kan? Nah, ya, betul ibu. Uh, saya ngambil momen lagi nih uh, untuk sekalian kita closing karena memang waktunya sudah sekitar tujuh menit lagi menjelang jam. Uh, oh, sorry. Waktunya saya lihatnya salah ya. Sorry. Belum selesai. Masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan loncat dulu ke Chef Sabir ya, Bu ya? Ya, silakan. Silakan. Oke. Okay. Chef, masih di situ, siap, Chef? Siap. Siap. Sambil banyak baca, uh, apa? sambil bales iya. uh, pertanyaan melalui chat, jadi saya typing aja karena banyak pertanyaan. Jadi, yang bertanya iya. melalui chat saya langsung dibaca, langsung dibaca di chatnya uh, beberapa pertanyaan tadi, seperti <kuh> uh, nasi yang tadi di packing yang saya sudah perhatikan, uh, perlihatkan tadi yang nasi hmm. rames, ya, seperti ini. Ya, ada yang tanya berapa lama lifetime-nya kalau uh, perusahaan ini uh, dia sudah dapat enam uh, bulan dari uh, saat dia produksi. Jadi, uh, di, diizinkan oleh Badan POM dijual sampai dengan enam bulan. Nah, untuk produk-produk yang lain ada yang tiga bulan dan juga ada yang 1 bulan. Nah, kalau sosis yang saya buat ini, ini enam bulan masa uh, berlakunya, ada luarsanya. Ini 6 bulan. Nah, mungkin, Bapak, mungkin sekalian bantuin teknis nih, uh, Chef Sabi. Ya. Tadi kayak, hmm. uh, kayak sosis kan ya, sosis hmm. Uh, hmm. Kemasannya gede. Paling kita, hmm. kalau misalnya lagi produksi, masih ada sisa tuh dua apa tiga. Hmm. Nah, itu hmm. uh, teknik menyimpannya uh, yang paling bagus, gimana yang supaya nggak bisa memberi kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak. Apa nih uh, kelebihannya dari Kay apa? Kayak sosis tadi, kan, misalnya. Misalnya hmm. e, lagi produksi sosisnya gede hmm. tuh, misalnya si 10 apa, hmm. 20 dua pack dua puluh pisis. Nah, eh tahu-tahu ada sisa nih produksinya cuma 16, ya? ada sisa empat. Buat, isi. uh -uh, buat, yeah. buat, buat isinya ya. Buat isinya nggak ada masalah, bisa disimpan di chiller untuk nanti di dipakai chiller, ya? lagi. Iya, nggak ada masalah. Oke. Okay. Kalau mau, gak ada lebih ada. lama, lebih lama ya disimpan di freezer. Tapi okay. sebaik tapi sebaiknya, menurut saya, barang yang lebih itu jangan disimpan kembali. Karena dia recycle-nya nah, yang bahaya. Karena lifetime-nya pada saat ibu melakukan packing, itu kan kalau buat sosis itu kan dia ada yang berupa plastik. Songsongannya ya. Songsongannya hmm, kan benar. ibu kalau bikin sosis itu kan dia pakai pipe ya. Pakai plastik pipe yang buat kue itu kan. Yeah. Baru diisi kan plastiknya. Mm -mm. Nah kalau nggak pakai plastik, dia pakai namanya kolagen. Nah kalau saya ini pakainya kolagen. Kolagen yang halal, ini plastiknya ataupun bungkusannya di dalam sosis itu bisa dimakan. Jadi nggak perlu di take out atau diambil plastiknya, tapi dia bisa langsung dimakan. Itu dari, okay. uh, dari hewani juga dibuatnya, si kolagen itu sendiri. Sebaiknya kalau mengisi, membuat sosis, sisanya lebih baik jangan digunakan lagi. Karena itu udah terlalu lama di suhu tertentu, kecuali ibu menggunakannya dengan mesin. Jadi kalau untuk yang produksi sisa ini, itu udah menggunakannya dengan mesin. Jadi udah pakai injection. Di dalam satu temperatur room, itu uh, di bawah 5 derajat. Jadi kelebihan sisanya masih bisa digunakan. Hmm. Tapi kalau yang manual, lebih baik jangan digunakan lagi. Seperti itu Bu Nani. Ya, karena di lapangan ini, terutama yang hmm. sifatnya... Uh, Street food ya, makanan ya. di bazar, makanan di jalan, ini Bu Evi mohon juga nanti menjadi perhatian. Kadang-kadang eh, para eh, para penjual kuliner kita, eh, para pebisnis kita itu, contohnya tadi sosis sudah dipakai buat isi sandwich misalnya, atau isi hotdog, atau buat campuran apa Nah, eh, sisa dari sosis yang nggak kepakai ini kan tentu harus ada tata ya, laksana penyimpanannya ya. lagi. Nah, kalau kondisinya di outdoor tuh gimana, Chef? Dan kaitannya dengan penyebaran bakteri itu nanti gimana juga? Ya, seperti yang dibilang sama Bu, uh, Bu Evi tadi, bahwa kalau memang produksinya itu untuk frozen di atas tujuh hari, dia harus punya rumah produksi sendiri. Dia tidak bisa digabungkan dengan industri di dalam rumah. Kenapa demikian? Karena infrastrukturnya itu untuk produksi. Itu ada standarnya, ada yang apa namanya, yang standarisasinya untuk HCCP. Jadi, mulai penerimaan barang, mulai dari proses produksi, mulai dari packaging, mulai dari pembekuan, dan lain sebagainya. Itu memang ada flow-nya. Nah untuk melakukan proses produksi pun semua, semua uh, pelaksananya ataupun karyawannya itu mereka harus pakai baju led, pakai masker, terus pakai hernet, hand glove, sepatunya harus di cover lagi pakai plastik, ya kayak sekarang di rumah-rumah sakit kayak gitu pakaiannya. Hmm. Kalau di industri makanan itu lebih ketat dia sangat ketat sekali. Untuk tamu masuk pun gak bisa sembarangan. Mereka harus pakai, apa namanya, jas cook begitu, yang panjang, ya. Terus harus pakai masker, dan lain sebagainya. Karena uh, bakteri itu bisa berkembang biak dengan cara apapun. Nah, yang salah satu contoh lainnya lagi untuk pengembangan ke depan UKM, bahwa nantinya ke depannya uh, harus dipikirkan juga sebagai pelaksana di dalam produksi itu harus ada standarisasi namanya personal hygiene. Jadi manusia pelaksananya pun harus memiliki personal hygiene. Nah itu hubungannya biasanya dengan dinas kesehatan. Itu ada pengetesan kesehatannya, pengetesan apa alat untuk produksinya, hasilnya, airnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengacu kepada food safety 22.000 itu requirement-nya panjang sekali, panjang sekali. Tapi yang jelas kalau kita bicara mengenai frozen food ini makanan yang sangat riskan, loh Bu Noni. Saya sendiri pun tidak berani memproduksi tanpa izin dari badan POM karena saya tidak punya alatnya untuk mengukur kekuatan ataupun berapa lama ada luar daripada bahan baku ini untuk dijual. Itu yang pertama, yang kedua halal pun wajib. Nah, kalau kita udah punya uh, izin dari badan POM, kita punya sertifikat halal. Harga jual produk kita pun berbeda. Berbeda. Kita bisa bisa punya license yang lebih baik. Seperti yang Bu Evi tadi bilang, ada md nya namanya. Ada. Nah, kalau sudah memiliki itu, kita bisa pasang di supermarket, di modern market. Karena konsumen pun tidak ragu untuk memberi, karena sudah mendapatkan sertifikasi dari dua badan tertentu. Nah, yang sulitnya saat ini, banyak sekali, pengusaha-pengusaha kita yang melakukan packaging, terus langsung melakukan frozen, tanpa izin dari badan POM, dia bisa menyatakan bahwa makanan frozen foodnya uh, uh, tahan 3-6 bulan, tanpa izin dari badan POM. Nah, ini yang bahaya. Mungkin badan POM sendiri juga sebenarnya sekarang saya yakin kewalahan ya Bu Evi ya, untuk menghadapi apa namanya... Nah, serangan dari para produsen makanan ini yang jualannya memang dia bisa jualan setiap saat lewat sosial media atau apapun ya tergantung iya. user sekarang usernya perlu ada sertifikat dari Badan POM dan Halal apa enggak hmm. kalau usernya merasa bahwa si produsennya aman-aman aja sehat-sehat aja bersih-bersih aja ya, ya lanjut aja biasanya seperti itu hmm. tapi nggak bisa dipublish di pasar sih kalau yang memang tidak memiliki sertifikat itu sendiri gitu, Bu Nani. Siap. Saya ingin beralih ke Ibu Evi nih. Ibu Evi minta dian un... bisa minta dimut dong, Pak Hoss. Ya baik. Eh. Ibu Evi, mm, tadi ya. Uh, ya istilahnya memang harus.